Berikut daftar tim lolos perempat final Piala Dunia 2022. Sebanyak delapan tim telah memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Belanda jadi tim pertama yang memastikan tempat di babak delapan besar. Pada babak enam besar di Stadion Halifah, Sabtu-Tanggal 3 Desember tahun 2022, Belanda menang 3-1 atas Amerika Serikat lewat gol Memphis Depay. Daley Blind, dan Denzel Dumfries. Sementara gol AS datang dari Haji Wright menyusul Belanda, Argentina menang 2-1 atas Australia dengan susah payah di Stadion Ahmad bin Ali, Minggu, tanggal 4 Desember 2022 dini hari WIB. La Albi menang berkat gol Lionel Messi dan Julian Alvarez, sedangkan Australia hanya bisa membalas lewat gol bunuh diri Enzo Fernandes. Kemenangan di babak 16 itu membuat Belanda dan Argentina akan saling berhadapan di babak perempat final Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 dini hari WIB. Berikutnya Prancis yang ke babak perempat final Piala Dunia 2022 setelah tampik apik melawan Polandia di Stadion Al Mama Minggu malam dalam laga tersebut Les Bleus menang 3-1 atas Polandia. Sumbangan satu gol Olivier Giroud dan dua gol Kylian Mbappe hanya bisa dibalas Polandia dengan satu gol penalti Robert Lewandowski. Kroasia menjadi tim kelima yang bisa melangkah ke babak delapan besar. Fatreni bermain imbang satu-satu melawan Jepang hingga babak perpanjangan waktu usai dan menang 3-1 lewat adu penalti berkat penampilan gemilang Dominic Livakovic. Sukses Kroasia diikuti oleh Brasil yang tampil meyakinkan saat menggulung Korea Selatan 4-1 di Stadion 974, Doha, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 dini hari ini. Empat gol Brasil yang dicetak Vinicius Junior pada menit ketujuh. Penalti Neymar menit 13, Richard Lison menit 29 dan Lucas Pacueta menit 36 hanya mampu diperkecil gol jarak jauh. Park Sung-ho menit 76, Maroko menjadi tim ketujuh yang melapangkan jalan ke perempat final usai menyingkirkan Spanyol. Atlas Lion bermain imbang tanpa gol selama 120 menit untuk kemudian menang lewat adu penalti. Portugal jadi tim terakhir yang melengkapi daftar